Bye! aku ini ya. TikToknya apa kak? tiketnya 05 underscore 2 kali Tunggu ya, Balom, ya. Nah, <tuh>, kalau ya ngaku gitu ya. mau ngobrol santuy. Oh, iya. ngobrol santuy. mau ngobrol santuy. berarti apa nih? apa aja deh? Oh, iya. apa aja? Deh? <tuh. <tuh. <tuh. pertama ya iseng kan nggak but nggak ada kerjaan kan? ya. iseng apa gitu? ya udah gitu. iseng iseng. Ya, terus jadi keterusan Jadi enak nah. Terus followers sekarang ada berapa? Ba baru dikit lo baru 800an Like nya oh. baru 10k Itu udah banyak kak Silahkan di follow Di follow banyak-banyak Tiktok ya, ya. Nah, Gak ada nah, Gak mau kita gini-gini ya Terus kalau oh. Mau kak ini <laughs> enggak itu enggak <tuh> hubungan apa-apa lanjut ke status kak ya. nah, nggak apa kan nggak apa nggak apa apa dong wow kalau uh, kalau status kak sekarang apa pak kan? uh, apa ya genderless menuju gender betul lagi dah aku seneng banget kak <tuh> seneng akhirnya keluar dari hubungan yang faksik maco Uh, cowok yang kasar itu kalau dari pacaran aja dia udah kasar mending gak usah karena pas nikah juga gak bakal berubah ya. terus kakak kok kan udah tau nih udah kasar iya hmm. oh, awalnya gimana dia iya mikirnya kan oh kalau udah married nih pasti berubah hmm. orang nih eh tau nih sama aja malah lebih parah oh berarti kakak dari awal udah tahu dia seperti itu? Nah kan gitu. dia temperahnya makanya hmm. <laughs> terus anak gimana kak? kalau anak sih nggak ada masalah kan kita berdua nih yang ngurus hmm. aku juga kerja kan jadinya nggak bisa apa mengkontrol anak juga hmm. makanya sama dia dia kan nggak kerja jadi bisa itu di nama dia sama keluarganya juga kita baik kakak sekarang umurnya berapa sih kak umurnya dua lima atau kayaknya tua ya tua lah sih kayaknya begitu aja, begitu aja. <laughs> Kembali, kembali. Ya. Aduh, Aduh, aku aku aku ada yang nanya umurnya berapa nih. berapa emang tahu sudah aku itu berapa tahun perawatan ya enggak sih enggak enggak Kayu lude, kayak bus. Ya. Mm. <laughs> kayak gua, gua, gua yang jelas gini kayak gak pernah pernah air ya. kayak kaya nah. orang pernah air lude. Jahat banget sama yeah. Daniel. Yeah. Tapi kita nggak boleh nengok perang di penampilannya. ya oh, yeah. kan. nah, nah, Enggak hati ya. Hati nggak bisa ya. Hmm. Tapi bisa dirasain. Asik. <laughs> Tapi jangan baper. <laughs> Nanti lapar Jangan baper. Ayo lanjut kak. Di umur kapan sekarang? Oh, apa yang belum kontak apa? Banyak. rasanya hmm. Ya, sukses-suksesnya dalam artian banyak ya. Mm -hmm. Sukses pembina rumah tangga, mm -hmm. sukses dalam finansial, ya, sukses menjadi orang tua yang bagi. Mm -hmm. karena masih proses, apalagi rumah tangga juga lagi mm -hmm. di ujung tantukkan. gitu. Uh oh Gue nonton nah, dulu duit yang tanduk nih, itu apa terlibatnya bisa sampai duit tanduk <laughs> bisa dia <dari> mau <laughs> tanduk ya? Itu ya, daerah si cowoknya ini, ya, dari RT ya, hmm. asal kan jadi dari pacaran tuh dia mau doa asal. Aku mikirnya kan uh, nanti setelah menikah dia nggak bakal kasar kok, berubah eh. ya, ngelembek nah, di baik eh ternyata malah makin jadi. Makanya jangan jangan yang sama cuas, lebih toksik, jangan Kutnik nih Ya, jangan mau doainya, udah dapet jodoh nih <tutuk> <Mas>? Ada jodong <juga, tutuk> Ada jodoh mana? Ada jodong mana? <tutuk> kakak dari awal kenal sama dia, udah diseskiri sama orang tua? Mama aku sih, sama mama mamaku gak setuju sebenarnya Cuma maksa aja gitu kitanya kan, karena cinta <tutuk> kali <tutuk> <tutuk> Cinta itu buta <tutuk> Bisa berapa sama orang tua? Iya, Makanya selesai sekarang kan. Berarti emang, ya, ingat ya, restu orang tua itu ya. nomor satu bagi Ibu. Ya, ingat. Ya ingat. Karena sudah ada dibuat Ibu. Cakep. Om tadi Terus sekarang kan Kakak punya anak dua ya? Dua. Dua. Anak sekarang sama Kakak apa gimana? Iya, kan kita ngurus bareng-bareng nih, nggak ada masalah akur. Jadi anak diurus sama keluarga dia. Dua-duanya tuh? Oh, iya, dua-duanya. Tapi kalau weekend baru diambil sama aku. Oh, kan? Dua-duanya, ya. ya. Jadi tetap di akhirnya dapet, di ibunya dapat. Jadi nggak kurang kasih saya Terus mana mau nanya lagi? Kita <tuk> <Hah? tuk> masih baru <tuk> nih, ya, <Allah. tuk> ya Semoga jadi ya. tuh bersukses. Amin, amin. Jangan amin. lupa ya, <tuk> Like, oh, nah, Dan subscribe. Subscribe, <tuk> subscribe. oke. Okay. Lanjut. Kenapa? Hmm. Dia cantik loh. Ya Allah Ayo kita gosip. Amin amin amin. Minta apa lagi dipuji, cuy. Ha, biasa cowok. Cowok. Boros sih kalau dipuji cowok itu, Pak. Ya tergantung. Tergantung. Oi, gimana pengalaman lo? Kalau dia cuma gombal-gombal doang, ya jangan percaya. Kalau dia udah kebuktian Duit ya, dia mau modal gitu baru. Duit yang utama Iya betul. Duit, duit, duit, duit. Karena kecantikan itu butuh modal. Gak ada panggung BPJS. Tuh, cemkan. Cemkan. Iya, bener. Ketekan BPJS. Makanya nggak ada cewek material ya, dia realistis. Nah, bener. Bener. terus tadi tadi? kan terus tadi? emang. Kan mau yang bener. Iya. Tengok Banteng Hahaha Anak-anak nah anak anaknya juga anak muda Anak-anaknya juga anak muda Anak-anak muda ya. Anak-anak muda Ada ga sih, ya nanya Hmm Ada ga sih penyesalan? Permisalan nikah Ya kemarin lah kemarin Ya, nyesel mah nyesel Kenapa hmm. ga ada maring -maring orang tua Kenapa kita berjuang mati-matian buat dia Taunya dia kayak gitu kan tapi gimana e, Tanpa mengurangi Ini ya Apa namanya e, Rasa syukur udah punya dua anak itu Karena anak buat ya kak ya Santai sekali Mana lu Karena kan hanya saling Itu datanya terakhir Ya Jadi awal mama ya Daftar Cakunda Daftar Kan Guys Lebih banyak lagi Lebih masuk sini kak <laughs>